Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wama kunna linah tadia lawla an hadanallah Subhanaka la lana illa ma Inna innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imain bi dawami wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai. Wabil khusus akhina fillah, Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan segenap pejabat pemerintahan baik sipil TNI maupun Polri, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Semoga hadirnya kita di majelis ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Yang duduk di majelis ini dapat berkah, berkahnya tersebar luas khususnya ke Kabupaten Sampang ini dan semoga Allah Subhanahu wa pada malam hari ini menganugerahkan kepada kita rahmatnya. Dan juga memberikan keridhaan-Nya kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Baru saja kita dengar bersama-sama apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres. Dan juga Bapak Bupati. Baik itu visi dan misi yang ada pada Beliau-beliau dan kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengemban amanah serta tugasnya di Kabupaten Sampang. Kita juga sudah tahu acara ini dimulai dari pagi hari tadi. Mulai dari kirab. Kemudian ziarah ke makam para pahlawan, dan diakhiri dengan tabligh akbar. Insyaallah, upaya ini menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang kita inginkan. Dijadikan Kabupaten Sampang ini Kabupaten Tauladan. Yang insya Allah ke depan dicontoh oleh kabupaten-kabupaten lainnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hari ini. Atau kita lihat tahun-tahun ini. Banyak kita dengar orang yang ngaku cinta dengan negaranya. Banyak dan sering kita dengar hubbul minal iman Banyak kita dengar orang-orang yang juga mengatakan NKRI harga mati Namun yang diminta atau yang kita mau bukan cuma sekedar ucapan Karena setiap orang yang mengaku sesuatu harus membuktikan pengakuannya kita yang mengaku cinta dengan bangsa ini, yang mengaku cinta dengan negara ini, apa yang telah kita buktikan untuk membuktikan kalau kita benar-benar cinta kepada tanah air yang kita cintai ini, dan insya Allah malam hari ini perkumpulan kita di sini membuktikan kalau kita cinta. Dengan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita Yaitu keamanan ketentraman yang Allah anugerahkan kepada negara kesatuan Republik Indonesia Dan semoga kenikmatan ini senantiasa Allah berikan kepada kita Amin ya Rabbal Malam hari ini kita sedang membuktikan Karena dengan duduk di Majelis dekil dengan duduk di majelis solawat, kita berkumpul berdoa bersama-sama. Ini bagian daripada cinta kita kepada bangsa dan negara ini. Kalau cuma jaga dengan fisik tanpa ada doa memohon kepada yang menciptakan dunia ini, maka nggak seorang pun dengan kekuatannya sebesar apapun bisa mendatangkan keamanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadi dikatakan harus bersinergi Baik antara pejabat pemerintah maupun dengan para ulama Dan juga selain menjaga keamanan Yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari kepolisian Harus juga ada majelis-majelis seperti ini Yang tujuannya apa? Mendidik moral bangsa Mendidik akhlak bangsa memberitahukan kepada mereka mana yang hak dan mana yang batil dan di sini kita berdoa bersama-sama agar Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan agar Allah jaga negara yang kita cintai dan dijauhkan dari tangan-tangan yang hendak memecah belah bangsa dan negara ini amin ya rabbal ini majelis jangan cuma dipandang sekedar perkumpulan. Nabi Muhammad sudah menjelaskan kepada kita tidak berkumpul 40 orang kecuali di situ ada salah seorang daripada wali Allah. Malam hari ini kita kumpul lebih daripada 40 orang. Kalau 40 orang saja ada satu wali yang doanya mustajab, bagaimana dengan perkumpulan malam hari ini? Di sini kita berdoa, kalau diamini sama wali Allah, doanya diijabahi oleh Allah, maka jangan sampai kita lewatkan majelis yang di situ kita diajak mengingat Allah dan bersolawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti cinta kita. Cinta kepada negara, cinta kepada bangsa, cinta kepada kampung kita, kabupaten kita dengan apa? Kumpul zikiran. Karena ketika orang berkumpul berzikir dipandang oleh Allah. Dilindungi oleh Allah. Diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lain halnya kalau tempat dipakai untuk maksiat. Lain halnya kalau tempat dipakai untuk melawan Allah subhanahu wa ta'ala Billah. Tapi, kalau kita berkumpul berzikir, mengingat Allah, bersolawat kepada Nabi, dan kita berkumpul niat silaturahmi, mempererat hubungan, maka di situ Allah turunkan sakinah, Allah turunkan tumaknina, diberi ketenangan oleh Allah keamanan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu, ada salah seorang ulama besar. Ini saya kasih tahu kalau majelis-majelis seperti ini panjenengan jangan cuma sekedar datang saja, tapi kalau datang bawa niat yang soleh, bawa niat yang baik, karena di majelis-majelis dikir, majelis ilmu doa itu diijabahi oleh Allah. Ada satu orang budak. Kalau zaman sekarang orang menganggap pembantu sebagai budak itu salah kalau budak dulu dibeli gak bisa dia kemana-mana dia manusia yang dibeli dulu ada satu orang budak yang diperintahkan sama majikannya majikannya ini tukang mabuk majikannya ini ahli maksiat sampai dikenal saking banyaknya perbuatan dosa yang dilakukan ini budak punya majikan Dikenal tidak ada perbuatan maksiat kecuali pernah dilakukan oleh majikannya Budaknya orang soleh Minta sama Allah ya Rab kapan saya ini merdeka dari majikan ini Mau merdeka akan dirinya gak punya uang Majikannya orang kaya gak mungkin jual dia Karena yang jual budak hanya orang-orang yang saat itu butuh uang tapi ini majikannya kaya, dia bingung gak kepingin punya majikan yang ahli maksiat, gak kepingin punya majikan yang selalu menyiksa dirinya sampai akhirnya pada suatu hari ini budak diperintah sama majikannya untuk beli sesuatu di pasar, dikasih uang 4 dirham, pergi kau ke pasar belikan saya ini, ini, ini sampai di pasar. Pasarnya umat Islam zaman dulu beda sama pasar zaman sekarang. Pasar di zamannya orang-orang soleh dulu di pasar ada orang zikir. Di pasar nggak ada penipuan. Di pasar nggak ada pencurian. Di pasar ada majelis ilmu. Bayangkan sampai dikatakan sukul muslim kamsalla al musallin. Pasarnya orang Islam di zaman dulu seperti musholah. Karena di dalam pasar Anda dapatin orang yang sedang berzikir Kalau tokonya kosong, nggak ada yang beli, ada yang sholat sunnah. Ada yang sedang ngaji ilmu. Ini pasar di zaman para wali-wali Allah zaman dulu. Begitu juga pasar di zaman ulama kita dulu. Baik itu di sampang, di bangkalan, jangan dikira, tidak ada. Sama di zaman para kiai, kiai sepuh dulu hidup, tidak ada terjadi penipuan, tidak ada terjadi pencurian. Bahkan pasar di situ diperdengarkan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini budak pergi ke pasar bingung, lihat satu pasar kosong. Kemana ini orang-orang di pasar? Ternyata sedang duduk berkumpul, dengarkan satu orang guru besar, ada kiai besar di zaman itu, namanya Syekh Mansur. Syekh Mansur itu sedang duduk dan mengajar kepada orang-orang yang di pasar. Maka karena toko yang dia mau beli hajat perintah dari majikannya tadi masih tutup, maka dia duduk di majelisnya Syekh Mansur. Dia dengarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Mansur. Selesai pengajian, ada satu fakir miskin datangi Syekh Mansur. Syekh saya ini punya hajat, sedang kesusahan. Tolong bantu saya, Syekh. Saya butuh uang 4 dirham. Saya sedang terdesak. Kalau saya nggak punya, bisa binasa. Saya ini orang punya masalah. Kata Syekh Mansur, saya hari ini nggak punya uang. Hari ini saya sedang belum dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh Mansur berkata kepada... Yang hadir di majelisnya. siapa yang punya empat dirham dan bisa membantu orang ini, maka aku akan doakan kepada orang tersebut dengan empat doa. Dan kalau saya doakan empat doa yang hadir di sini lebih dari empat puluh, sedangkan berkumpulan empat puluh orang satu ada walinya Allah yang doanya mustajab, maka insya Allah empat doa ini diijabahi oleh Allah. Ini budak nggak pakai berpikir panjang bawa uang empat dirham bukan uangnya uangnya majikannya diberikan kepada fakir miskin tadi ini ambil empat dirham pulang dia ke majikannya setelah minta doa sama Syekh Mansur doa di majelis dzikir majelis ilmu itu mustajab setelah dia berikan uang dia minta doa kembali ke majikannya. Dalam keadaan takut, sudah terlambat, pulang gak bawa apa-apa. Uangnya majikannya diberikan kepada fakir miskin. Sampai di rumah majikannya langsung marah. Kau saya suruh berjam-jam kemana? Kemudian majikannya melihat dia datang dengan tangan kosong. Mana yang saya perintahkan? Kata pembantunya tunggu. Ini ada ceritanya panjang. Kata majikannya apa ceritanya? Tadi saya ke pasar, saya ketemu majelisnya Syekh Mansur. Kemudian ada orang yang butuh uang 4 dirham. Saya berikan karena Syekh Mansur menjanjikan dengan empat doa. Maka majikannya penasaran. Kok berani-beraninya kau berikan uang saya? Kepada fakir miskin uang bukan punya. Mau kau berikan? Apa yang kau minta? Doa apa yang kau minta kepada Syekh Mansur? Kata pembantu tadi yang pertama, saya minta semoga Allah subhanahu wa ta'ala memerdekakan saya budak itu harganya kalau zaman ini seperti mobil mewah bisa 300-400 juta di zaman itu harganya seperti harga mobil gak sembarangan orang mau memerdekakan budaknya ditanya sama majikannya doa yang pertama apa yang kau minta saya minta supaya Allah merdekakan saya saya capek jadi budak anda saya kepingin jadi manusia yang merdeka apa kata majikan, majikannya ini ahli maksiat, gak suka sedekah kalau punya uang, uangnya dibuat minum-minum, dibuat maksiat jauh daripada kebaikan eh tiba-tiba ketika tanya sama budaknya apa yang kau minta kepada Syekh Mansur yang pertama saya minta dia doakan saya supaya Allah merdekakan saya kata majikannya saat itu apa li wajillah. engkau saya merdekakan hari ini di jalan Allah Orang yang gak masuk akal, kalau bakal merdekakan budaknya berkatnya majelis dikir. Doa kontan sama Allah diijabahi. Apa yang kau minta saya merdeka? Anta hurun ni wajhillah. Engkau saya merdekakan semata-mata karena Allah. Majikannya tanya lagi, yang kedua yang kau minta apa? Kata pembantunya, yang kedua saya minta... Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan uang empat dirham yang saya pakai. Itu kan uang Anda. Saya nggak punya kerjaan. Saya minta supaya Syekh Mansur mendoakan saya empat dirham itu diganti. Supaya saya bisa kembalikan uang empat dirham itu untuk Anda. Kata majikannya apa enggak usah dibayar. Saya halalkan dan ini saya kasih hadiah seratus dirham untuk dirimu. Doanya diijabahi langsung oleh Allah taala karena apa? berkahnya majelis zikir dan majelis ilmu. Kemudian ditanya sama majikannya, "Keempat kau doa apa?" "Keempat saya berdoa semoga Allah nerima taubat saya dan taubat Anda. Saya kepingin Anda juga jadi orang yang bertaubat, nggak terus maksiat." Apa kata majikannya Syekh Mansu? Kata majikannya tadi Ketika dia berucap seperti itu maka langsung majikannya tadi yang ahlil maksiat mengangkat tangannya seraya berkata Tubutu ilallah aku bertaubat kepada Allah subhanahu Padahal ini majikan mungkin sudah sering dapat nasihat sudah sering dinasihatin orang nggak masuk ke hatinya, tapi berkat Majelis dekir jadi panjenengan di sini kalau punya teman seperti yang dikatakan bapak Kapolres tadi mungkin kita punya kenalan orang yang terjerumus ke dalam narkoba. Kalau kita nggak punya kenalan. Mungkin masyarakat di Kabupaten Sampang ini banyak yang tergoda oleh narkoba. Maka ini kesempatan kita di majelis ini. Angkat tangan, minta sama Allah. Ya Rab, semoga orang-orang di kampung saya di Kabupaten ini dijauhkan dari narkoba. Jauhkan daripada keinginan mencoba bagi yang menjual dan yang menjadi kurir. Berikanlah taubat kepada mereka ya rob sehingga mereka meninggalkan itu. Karena ini tempat mustajab. Di saat majlis diselenggarakan di situ Allah mengijabahi doa. Ini majikannya alil maksiat sudah dinasehatin tahunan nggak tobat. Berkat doa di majelis itu majikan langsung tuh betul ilallah aku bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala. Kata majikannya doa yang keempat apa? Doa yang keempat saya minta diampuni sama Allah. Anda juga diampuni dosa Anda, dan yang hadir beserta Syekh Mansur juga dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Kata majikannya, kalau yang tiga tadi saya bisa melakukan, tapi kalau yang terakhir ampunan bukan punya saya, punya Allah. Yang penting, yang tiga sudah saya lakukan, yang menjadi tanggung jawab saya, yang satu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka enggak mungkin Allah enggak ngejabahi, manusia saja bisa nyelesaikan tiga, masa yang satu sama Allah enggak diselesaikan, maka pasti mereka saat itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Allah, Jadi mumpung kita hadir di majelis ini, niat sama Allah dan kita berdoa semoga tempat kita, kampung kita, kabupaten kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 1400 tahun yang lalu. Ada seolah-olah seorang pemimpin yang diutus oleh Allah Ta'ala. Pemimpin kita, manusia yang paling mulia, yaitu junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu pendeta Yahudi. Kalau dibilang lah orang paling alimnya di antara orang Yahudi. Pendeta Yahudi ini sering dengar nama Nabi Muhammad. Karena umat Islam sebelum Nabi hijrah, para sahabat sudah hijrah. Jadi dia dengar tentang Nabi Muhammad, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini pendeta Yahudi penasaran. Ketika Nabi Muhammad hijrah, maka dia ikut keluar sama orang Islam, pingin ketemu sama Nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Ini ada pelajaran penting yang diriwayatkan sama orang Yahudi ini. Yang kemudian masuk Islam, jadi sahabatnya Nabi. Kata pendeta Yahudi tadi, ketika banyaknya orang menjemput Nabi Muhammad, saya ingin melihat wajah beliau nggak nampak, saking banyaknya orang. Sampai akhirnya saya bisa melihat wajahnya Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pendeta Yahudi yang bernama Abdullah ibnu Salam yang kemudian dapat hidayah masuk Islam jadi sahabat Nabi. Saat itu dia masih menjadi seorang pendeta Yahudi. Dia katakan apa? Demi Allah, ketika saya melihat wajah Nabi Muhammad pertama kali, saya tahu kalau di wajah orang ini tidak ada tanda-tanda pendusta. Ini orang layak dijuruki Al-Amin. Ini orang asyadek, orang yang jujur. Lihat wajahnya, saya percaya ini orang nggak mungkin dusta. Nggak ada tanda-tanda berdusta yang nampak di wajahnya. Jadi langsung yakin sama Nabi Muhammad. Kemudian Abdullah Ibn Salam meriwayatkan kepada kita ucapan pertama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika beliau masuk Madinah Nabi Muhammad masuk ke masyarakat yang baru Nabi Muhammad masuk ke sebuah kota yang isinya orang-orang yang mencintai beliau yang tadinya beliau diusir oleh kaumnya sendiri di Mekah diterima oleh penduduk Madinah beliau menjadi pemimpin saat itu selain Rasulullah Selain beliau utusan Allah, beliau menjadi seorang pemimpin yang memimpin masyarakat baru di kota Madinah Kata Abdullah Ibnu Salam, dia orang Yahudi Dia meriwayatkan saat pertama Nabi Muhammad berbicara Yang saya dengar pertama kali Ini kalau ada orang hari ini mengatakan Islam itu agama yang radikal Agama yang keras Ajaran agama Islam itu penuh dengan kasih sayang Kalau ada yang salah Yang salah yang ngamalkan ajaran Bukan ajarannya Maka mereka harus melihat kesejarah Lihat Abdullah Ibn Salam Seorang pendeta Yahudi Yang mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad masuk Madinah. Kata Abdullah Ibn Salam Yang pertama kali saya dengar dari Nabi Muhammad Ayyuhannas Wahai manusia Nabi Muhammad tidak katakan, wahai umatku. Nabi Muhammad tidak katakan, wahai umat Islam. Nabi Muhammad mengatakan, ayyuhannas. Wahai manusia, afsus salam. tebarkan salam. Nabi Muhammad mewasiatkan kepada kita, menebar salam. Nebar salam itu apa? Kalau ketemu orang ucap assalamualaikum maknanya apa jadilah dirimu manusia yang dimanapun engkau berada engkau bisa menebarkan keselamatan jangan jadi orang muslim yang kalau tinggal di satu tempat malah ganggu yang lainnya jangan jadi manusia yang tidak memberikan keamanan ketentraman tapi malah memberikan penderitaan wasiat nabi abba salam minimal kau ketemu orang ucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena dengan mengucap salam kau mendoakan saudaramu mendapatkan keselamatan, dapat rahmat, dapat berkah dari Allah dan menebarkan salam salah satu cara untuk menumbuhkan kasih sayang antara yang mengucap salam dengan yang mendengar salam Para ulama menjelaskan kepada kita absus salam, nebar salam, bukan cuma sekedar ngucap salam saja. Tapi maknanya lebih jauh apa? Kau jadilah manusia yang membawa keselamatan. Jadilah muslim yang hakiki. Muslim yang hakiki itu bagaimana? Muslim yang hakiki itu, itu tidak mengganggu orang lain baik dengan lisannya atau dengan tangannya. Jangan sampai kau sakiti saudaramu. Jangan sampai kau ganggu orang lain baik dengan lisanmu atau dengan tanganmu. Dengan lisanmu atau dengan perbuatanmu. Tapi jadilah engkau penebar kasih sayang, penebar keselamatan. Jadilah engkau pewaris Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan kalau marah sama orang, itu ketemu sama orang kan ngucap salam tidak mau makanya Nabi ngajarkan ketemu sama siapa saudaramu seagama ucapkan salam supaya apa enggak ada marah-marahan karena ketika kau ketemu dengan saudaramu kau ucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat itu anda sedang mendoakan saudara anda supaya diselamatkan oleh Allah dapat berkahnya Allah dapat rahmatnya Allah kalau sudah doakan Nanti malu mau nyakitin, masa saya sudah doakan saudara saya selamat, dapat berkah, dapat rahmat, masa saya mau sakitin. Lawang pertama kali ketemu saja saya sudah mendoakan. Jadi keberkahan salam itu supaya apa? Anda tidak menyakiti saudara anda. Kalau ketemu sama saudara ucapkan salam supaya apa hubungan semakin baik dan jadilah seorang mukmin yang bisa memberikan keselamatan bagi mukmin yang lain bagi manusia yang lain dimanapun kita berada kemudian dikatakan oleh Abdullah Ibn Salam ketika Nabi Muhammad mengucapkan wasiatnya ayuhanas absus salam itu yang pertama tebarkan salam yang kedua apa ati dan berikan makan. Nabi Muhammad itu bahwa ajaran Islam yang penuh dengan kasih sayang. Berikan makan kepada mereka yang nggak mampu. Jangan jadi orang yang egois hanya memikirkan perutnya sendiri. Dan tidak peduli dengan perut saudara anda. Ini ajarannya Nabi Muhammad. Makanya Abdullah Ibnu Salam itu kagum dengan ajarannya Nabi. Jangan cuma kenyang sendiri, jangan sampai kau terlala tidur dalam keadaan kenyang, tetanggamu anaknya menangis dalam keadaan lapar, tapi berikan makan, sedekah, keluarkan hartamu di jalan Allah karena engkau akan mendapatkan derajat yang besar ketika engkau mengeluarkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala wa ta karena ajaran Islam itu ajaran yang penuh kasih sayang. Mengeluarkan harta di jalan Allah itu tanda-tanda orang yang punya sifat rahmah orang yang punya sifat kasih sayang apa kata Rasulullah yang punya sifat penyayang akan disayangi oleh yang maha penyayang Erhamu sayangi yang di bumi siapa di bumi itu? ya manusia, ya hayawan, ya tumbuh-tumbuhan dan semua makhluknya Allah Irhamu man fil ardi, sayang yang di bumi, Yerhamu kum man fis sama, maka yang di langit, yaitu para malaikat, akan menyayangi kalian. Perintahnya apa? Irhamu man fil ardi, sayang yang di bumi. Manusia, apa yang muslim saja. Nabi Muhammad tidak mengkhususkan. Irhamu man fil ardi, siapapun di muka bumi ini. Makhluknya Allah. Kau tidak suka dengan ahli maksiat, benci perbuatannya, jangan benci manusianya karena manusianya ciptaan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak suka dengan kelakuannya, jangan kau debat, jangan kau, jangan kau hina. Kau tidak suka dengan kelakuannya, jangan kau hina, jangan kau laknat. Tapi buktikan cintamu kepada saudaramu yang masih terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Dengan apa? Bagaimana caramu bisa menuntaskan dia daripada perbuatan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kau tidak suka dengan saudaramu yang masih berlumuran dosa. Pernah tidak kita mendoakan ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Pernah tidak kita punya upaya supaya mereka bisa keluar daripada lumpur dosa yang saat itu mereka berendam di dalamnya. Ini yang diajarkan sama Nabi Irhamu man fil ardi Bahkan Nabi Muhammad sama hayawan saja cintanya luar biasa Lihat bagaimana Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Muhammad Ada orang yang dapat ampunan dari Allah Ampunan yang besar Gara-gara apa? Ngasih minum anjing Anjing itu para ulama menjelaskan kepada kita di madhab kita syafi'i najis Makan daging anjing buat kita haram. Kita nyentuh anjing, nyuci, najis Mughalada, cuci tujuh kali salah satunya dengan tanah. Tapi bukan berarti kita harus musuhin anjing. Bukan berarti kita bisa nembak anjing seenaknya sendiri. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi lihat, ada orang kehausan, ngambil air di sumur, selesai minum melihat anjing kehausan maka dia lepas sepatunya, dia ambil air dengan sepatunya, dia berikan air itu kepada anjing, anjing itu minum, orang tersebut dapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena makhluknya Allah, orang yang punya sifat penyayang, maka dia akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lihat riwayat yang lain, ada seorang wanita dihukum sama Allah ta'ala karena apa? kucing dimasukkan dalam ruangan dikunci, nggak dikasih makan sampai mati perbuatannya malah apa? mendatangkan murka dari Allah subhanahu lah kalau baik sama anjing saja dapat ampunan, masa baik sama manusia nggak diampuni sama Allah kalau jahat sama kucing saja diseksa sama Allah, nah, bagaimana kalau jahat dengan Bani Adam manusia yang dijadikan oleh Allah khalifatuhu fil ardi ini ajaran yang dibawa oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Syekh Muhammad Mutawali Syahrawi, salah seorang mufassir besar dari ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dalam satu nasihatnya, beliau katakan, "Apa andai kata engkau berjalan?" Kemudian, ketika engkau angkat kakimu dan ketika engkau mau turunkan kakimu, kau lihat di situ ada semut. Maka hindarkan kakimu dari semut, jangan kau injak, jangan kau bunuh. Dia nggak salah, nggak ganggu dirimu. Maka hindarkan kakimu tadi dari semut. Falata dusaha, jangan kau injak, jangan kau bunuh. Dan niatkan ketika engkau tidak menginjak semut tadi, niatkan engkau mempraktekkan haditsnya Nabi. Irhamu man manfil ardi, sayangi yang di bumi. Supaya apa? Berkat perbuatanmu tidak menginjak semut tadi, engkau mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada salah seorang ulama besar, namanya Syekh Muhammad Al Munajib. Syekh Muhammad Al-Munajib menceritakan kisah yang luar biasa. Apa kata beliau? Ada satu orang di Prancis. Kisah nyata di Prancis. Seorang wanita tua usianya 93 tahun. 93 tahun hidup sendiri. Di daerah sana, di Prancis di barat. Itu beda sama Indonesia ya. Alhamdulillah. Di Indonesia ini kita masih lihat banyak anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Orang tua itu dibuang. Tapi di daerah sana, gak semua, tapi sebagian daripada mereka kalau punya orang tua sudah terlalu tua. Dia sibuk sama pekerjaannya, maka dia titipkan orang tuanya ke panti jumpo. Gak mau ngerawat orang tuanya. Sibuk dengan pekerjaannya. Maka orang tuanya ini diberikan satu apartemen, ditinggal sama anaknya. Anaknya rumah-rumah sendiri, jarang nemuin orang tuanya. Kata Syekh Muhammad Munajib, ini perempuan tua ini, usianya 93 tahun kalau pulang ke apartemen naik tangga saja sudah kesusahan tapi dia punya tetangga muslim setiap ngelihat nenek tua tadi naik ke atas tangga dibantu dipegangin tangannya diantarkan sampai apartemennya tapi ini perempuan tua mukanya nggak pernah seneng kalau dibantu dengan tetangga muslimnya sampai pada suatu hari nenek tua tadi ketika dibantu dia marah siapa yang nyuruh kau? apa kau digaji tiap hari nyuruh saya ngantar-ngantar ke atas perempuan tua ini kok marah kenapa karena dia mengira yang bantu dia ini tiap hari dibayar sama anaknya ya orang namanya orang tua pasti marah kenapa bukan anak saya sendiri yang bantu saya kenapa anak saya nggak peduli mentang-mentang punya uang dia bayar orang ini pelajaran penting buat kita hari ini siapapun yang sukses yang punya uang Luangkan waktu anda untuk orang tua Berapa banyak orang di zaman sekarang Kalau orang tuanya butuh sesuatu Mau pergi Karena dia sudah jadi orang kaya Sudah bu saya pesankan taksi online aja Ibu naik taksi Kalau sudah kaya sudah bu Saya kasih supir sama mobil Jadi ibu kalau mau kemana-mana Pergi sama supir Anaknya nggak mau lagi nganter orang tua nggak mau lagi tangannya bantu orang tua Ingat anda waktu masih kecil Sesibuk apapun ibu dan bapakmu Anda butuh sesuatu Mereka akan tinggalkan apapun Yang menjadi kesibukan mereka Demi anda Maka jangan sampai anda sia-siakan orang tua Anda di waktu mereka sudah tua Anda gak bisa jadi seperti ini Kecuali karena berkat doa mereka Ibu tadi ini mengira yang ngantar dia Tiap hari itu dibayar sama anaknya Ketika ditanya kau disuruh ya Iya siapa yang nyuruh Allah Siapa Allah itu? Tuhan saya. Terus kau digaji? Iya. Setiap perbuatan baik yang saya lakukan, saya akan nerima gajinya nanti di akhirat. Ibu ini bingung. Siapa Allah itu? Anda kan tidak satu agama dengan saya. Masa Anda bantu saya dapat ganjaran? Dapat pahala? Kata muslim, tadi iya. Irhamu manfir arlih. Nabi itu merintahkan saya untuk apa menyayangi semua makhluknya Allah yang di bumi. Kata nenek tua tadi, sini-sini masuk ke rumah saya. Saya ingin dengar lebih banyak tentang Allah. 93 tahun. Ini orang muslim jadi tetangganya bertahun-tahun gak pernah diajak masuk ke rumahnya. Ketika but Allah, ibu tadi penasaran. Diajak duduk ke rumahnya. Waktu dekat waktu asar. Dijelaskan tentang ajaran yang dibawa sama Nabi Muhammad. Kemudian... Datang waktu asar, ibu tadi menjulurkan tangannya. Masukkan saya ke dalam ajaran Islam. Dituntun syahadat, masuk Islam. Muslim tadi turun ke rumah, ngabarin teman-temannya umat Islam di sana. Mereka semua bingung. 93 tahun gak kenal Allah. Kalau mati, mati dalam keadaan kufur. Tapi di usia 93 tahun diselamatkan sama Allah dapat hidayah. Datang waktu asar masuk Islam, Ba'dal Isa, setelah Isa ini wanita meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan muslimah, mu'milah. Masuk Islam diampuni dosanya oleh Allah saat dapat ampunan meninggal dunia. Kita yang lahir Muslim belum tentu wafat dalam keadaan Islam maka jangan pernah sombong jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain kita nggak pernah tahu penghujung usia kita seperti apa yang hari ini engkau lihat ahli maksiat bisa jadi di akhir usia dia jadi orang soleh anda yang malah jadi ahli maksiat maka yang diajarkan sama nabi muhammad apa Husnuddon. berbaik sangka dimakamkan ini wanita tua setelah dimakamkan umat Islam yang ada di Perancis saat itu bingung. Ini amalannya apa? Kok enak? 93 tahun gak kenal Allah. Mau mati, dapat hidayah, masuk Islam. Wafat dalam keadaan mukmin. Apa yang diamalkan? Dicari tahu. Ternyata ini wanita dari mulai mudanya sampai usia tua kerja menjadi perawat di rumah sakit. Tapi enggak seperti perawat yang lain. Dia jadi perawat yang dikenal penuh dengan kasih sayang. Kalau ada yang sakit dibantu, dirawat seperti anaknya sendiri. Kadang gajinya diberikan kepada orang yang enggak mampu. Sayangnya kepada orang-orang yang sakit yang dirawat luar biasa. Nabi Muhammad sudah menjelaskan kepada kita. ar rahimuna Ya Rahamu, Orang yang punya sifat mengasih gak akan disia-siakan oleh Allah. Dia selama ini punya sifat kasih sayang tapi enggak kenal sama Allah. Usia 93 tahun. Kasih sayang yang selama itu dia berikan kepada orang-orang di sekitarnya dibalas oleh Allah dengan apa? Diberi hidayah oleh Allah dan wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ajarannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Wasalam. Kemudian wasiat Nabi yang terakhir, yang ketiga Yang pertama apa tadi, tebarkan salam Yang kedua, atau berikan makan, sedekah kepada orang Apalagi sedekah secara sembunyi-sembunyi paling bagus Tadi saya dengar dari Bapak Kapolres, Bapak Kapolres itu ngajak jajarannya semua Diajak untuk apa, menyisihkan gajinya untuk mereka yang gak mampu dan Bapak Kapolres minta anak buahnya dan jajarannya untuk apa? Kalau menyisihkan harta jangan dititipkan. Datangi langsung orang yang gak mampu berikan. Ini tauladan Dan ini yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Peduli. Kalau kita gak mulai dari rumah kita sendiri. Gak kita mulai dari keluarga kita sendiri. Kita mau mulai dari mana? Tapi kalau setiap kepala rumah tangga sudah mendidik keluarganya. Peduli dengan yang lain. Maka insyaallah datang keberkahan yang banyak dari Allah, kalau satu masyarakat, satu kabupaten hobinya sedekah ya akan dijaga, diberikan keamanan sama Allah subhanahu wa ta'ala karena sodakoh ini manfaatnya luar biasa sedekah itu bisa mematikan amarah Allah sir sedekah secara sembunyi-sembunyi tutfi'u -sembunyi, berat akan mematikan amarahnya Allah subhanahu wa ta'ala wasiat nabi yang kedua wa ati'imu ta'am Kemudian wasiat yang terakhir. Yang kalau tiga-tiganya ini diamalkan apa kata Nabi Muhammad? Tathulul janata bisalam. Kalian akan masuk ke dalam surga dengan keselamatan. Insya Allah yang ketiga kalau saya datang ke sampang lagi saya lanjutkan. Insya Allah yang ketiga kalau kita diperjumpakan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan apa yang diwasiatkan oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita harap perkumpulan kita pada malam hari ini dihujani berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya Rabb, Semoga negara yang kami cintai ini Engkau jadikan negara yang kau cintai pula jadikan negara Indonesia ini baldatun taibatun warabun gafur Semoga kita dijauhkan dari berbagai macam penyakit baik dari virus-virus yang saat ini sedang menerjang manusia virus corona, atau apapun virus yang mematikan, semoga engkau jauhkan dari negara yang kita cintai ini ya Rob jadikanlah kami hamba-hamba dan manusia-manusia yang kau cintai ya Rabb, jagalah kabupaten sampang ini pada khususnya dan negara Republik Indonesia pada umumnya, jauhkanlah dari tangan-tangan yang hendak memecah belah kita dari tangan-tangan yang hendak merusak persaudaraan kita ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang bersatu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjaga hubungan satu dengan yang lainnya, jadikan kami sebagai orang-orang yang kau cintai, jadikanlah kami orang-orang yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb, jadikanlah para pejabat kami orang-orang yang kau berikan amanah, dapat menjaga amanahmu, dan mengerjakan tugas mereka, sesuai dengan yang kau rilai, dan kau berikan kemudahan mereka, dalam mengemban amanah yang telah ada pada mereka dan kita berdoa semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala siapapun yang punya hajat yang terpendam dalam hatinya berkat perkumpulan yang penuh berkah ini semoga Allah ijabahi setiap doa kita dan mengabulkan hajat-hajat kita, ya Rob di kabupaten sampang ini, pada khususnya dan negara Indonesia pada umumnya jauhkanlah narkoba dari kota dan negara yang kami cintai Berikanlah hidayah kepada mereka yang menjual Beri Berikanlah hidayah kepada mereka yang menjadi kurir. Berikanlah hidayah kepada mereka yang menggunakan. Jauhkanlah kami, anak-anak kami, keluarga kami, daripada obat-obat yang tidak benar, daripada narkoba, daripada minuman keras yang menjadikan kami lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menerusak generasi ini. Amin. Ya Rabbal Alamin Ya Rab kabulkan hajat kami dan akhiri usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan mengucap kalimat. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'al fi jam'ina hadha jam'an marhumah wa tafarukuna min ba'at tafarukan Allahumma arinal haqqa haqqa warazuknat tiba'ah wa arinal batila batila warazuknat istinabah Allahumma ahdina fi man hadai wa afina fi man afaidh wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi man ataidh wa kina syarrama dan kita doakan siapapun yang sedang sakit diantara kita diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhi niyah wa kulli niyatin saliha jami'a syamilah wa alamana wa aslafuna wa masyayikhina anna didkhil niyatana fil niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah Walafu minkum Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh